Halo semua, jumpa lagi dengan saya, ya, Bro Richard atau Bro Darwin. Setelah bulan lalu, Seiko merilis salah satu seri yang membuat berantem penggemarnya, yaitu Seiko Brian May. Ya, uh, bulan ini Seiko merilis seri fenomenal berikutnya, yaitu dari keluarga Street Fighter. Seperti apa seri Street Fighter? Mari kita simak video berikut ini. Seri pertama dari seri special Street Fighter bekerja sama dengan Seiko adalah SRPF 19K1. Kemudian untuk di bagian dial sendiri di arah jam 9 di arah jam 9 sendiri dia disebut dengan Furin Kazan ya. Di dalam bahasa Jepang Furin Kazan sendiri berarti adalah cepat seperti angin, kemudian selembut hutan, kemudian seganas api, dan juga seperti tak tergoyahkan, seperti gunung. Nah, karakter ini mewakili dari eh, karakter Ryu ya yang mempunyai sifat itu. Kemudian, Furin eh, Kazan ini juga tergambar dari sarung tangan Si Ryu cukup unik ya karena Seiko mempunyai filosofi seperti menggambarkan layaknya orang Jepang ya yang penuh dengan filosofi kemudian uniknya sendiri uh, untuk si SRPF 19 ini di bagian strap nggak cuman strap biasa ya karena dia terbuat dari material kanvas kemudian di bagian ujungnya sendiri dia ada uh, tulisan Furinkazan ya sama dengan di bagian dial itu menggambarkan tulisan Furin Kazan Furin Kazan sendiri mewakili karakter Ryu tadi ya cepat seperti angin, selembut hutan, seganas api, kemudian tak tergoyahkan seperti gunung dan di bagian backcase nya sendiri, di bagian belakang jam tangan ya terdapat nomor limited dari jam tangan tersebut Totalnya itu ada 9.999 piece di seluruh dunia. Jadi bagi Anda yang tertarik atau dulu sempat memainkan game Street Fighter ya, permainan Ding Dong ya. Dulu tahun 90-an itu ada namanya permainan Ding Dong. Nah, dia ada permainan namanya Street Fighter. Nah, sekarang saya ikut bekerja sama dengan game tersebut. Sebenarnya sih game tersebut lucunya dibuat oleh perusahaan dari USA ya, Capcom USA. Namun menggambarkan karakter-karakter dari Jepang, anime Jepang. Salah satu karakter andalannya namanya Ryu. SRPF19K1. Langsung aja ke website kita ya di jamtangan.com. Ada seri SRPF17 ya seri ini sendiri mewakili dari karakter Chun-Li nah untuk Chun-Li sendiri eh, cukup terwakili dengan di bagian bezel ya di bagian dial di arah jam 12 sendiri untuk SRPF 17 ini menggambarkan eh, bagian kerah dari baju Chun-Li ya kemudian untuk di bagian arah jam 6 di marker indeks jam 6 itu mewakili dari gelang cunli yang tajam-tajam uh, nah untuk SRPF17 ini sendiri di bagian strap itu menggunakan leader ya materialnya leader dan di bagian belakang uh, menggunakan material leader juga dengan gambar seekor naga ya di bagian belakang sebuah strap nah tentu ini cukup unik ya karena ada lukisan naga di bagian belakang strap cuman ada di model SRPF 17 jadi di model yang lain Street Fighter yang lain itu tidak ada cuman ada di model SRPF-17 yang mewakili seorang Chun Li bagi yang berminat boleh banget langsung ke website kita ya di jamtangan.com maupun di aplikasi makwatch sebelum kehabisan karena e, jam tangan ini limited 9999 di seluruh dunia silahkan bagi yang berminat langsung aja yang ketiga adalah model SRPF-20K1 Model ini sendiri merefleksikan dari karakter Ken, di mana gaya bertarung seorang Ken tergambar dari bagian dial maupun bagian bezel jam ini. Ya, warna baju dan warna rambut dari karakter Ken ini tergambar dari warna merah, hitam, dan juga warna gold di bagian dial jarum maupun di bagian bezel dari jam ini. Nah untuk di bagian dial sendiri atau di bagian uh, strap sendiri Ini adalah logo dari perusahaan keluarga Ken ya Di bagian belakang sendiri terdapat atau di bagian bekas sendiri terdapat logo Soryu ya Dan juga ada logo Street Fighter Kemudian ada uh, limited number-nya 9999 di mana semua seri Street Fighter ini uh, cuman ready 9999 di seluruh dunia. Jadi bagi kalian yang penggemar game Street Fighter dan hobi koleksi sebuah jam tangan, silahkan langsung berburu untuk seri Street Fighter-nya ya. Langsung aja mampir ke website kita di jamtangan.com maupun di aplikasi Matchwatch selagi persediaan masih ada. Jadi tunggu apa lagi? Model berikutnya dari seri Street Fighter ini adalah SRPF21. Di model ini menggambarkan dari karakter Guile ya. Karakter Guile ini sendiri digambarkan adalah seorang anggota US Air Force One dimana mana dia menggunakan seragam militer ya dari US Air Force One. Pada bagian dial sendiri menggambarkan dari karakter baju seorang anggota militer ya. Di warnanya menggunakan warna kemo. Kemudian di bagian dial arah jam 6 ini sendiri adalah digambarkan atribut atau logo seorang anggota militer ya. Kemudian di bagian arah jam 9 ini adalah dog tag ya, seorang nama anggota militer. Biasa kalau kalian atau teman-teman sering nonton film bertema militer gitu, mereka membawa kalung dari nama masing-masing ya. Nah, Uh, di arah jam 9 ini sendiri adalah seorang sahabat dari karakter Gwil ya yaitu Charlie Nash kemudian di bagian back atau di bagian belakang masih terdapat nomor limitednya ya dari 9999 sama dari semua karakter di Street Fighter ada nomor limitednya. jadi bagi kalian yang menyukai karakter build atau menyukai jam bertema militer boleh banget langsung ke website kita aja di jamtangan.com maupun di aplikasi macwatch dengan kode penjualan SRPF21 selagi masih ada dan belum kehabisan ya tentunya seri selanjutnya dari koleksi Street Fighter adalah SRPF23K1 ya di mana seri ini menggambarkan seorang Blanka. Blanka sendiri digambarkan adalah seorang pria liar yang tumbuh di hutan ya. Dia mempunyai jurus spesial atau pergerakan spesial namanya Electric Thunder. Kemudian di bagian dialnya ini uh, tampak seperti pusaran di mana jurus dari Blanka ini disebut Rolling Attack ya kemudian di bagian indeks dialnya ini menggambarkan gigi dari seorang blangka yang tajam-tajam namanya di bagian dial agak unik ya kemudian di bagian backcase ini ada namanya Electric Thunder ya Electric Thunder Control Command dimana itu adalah jurus dari blangka yang mengeluarkan energi listrik ya. nah masih seperti biasa di seri street fighter ini ada nomor limited nya dari 9999 jadi di seri Blanka ini juga terdapat agak unik ya karena dia di bagian strap nya itu ada mainan dari Blanka namanya Blanka chan tampil cukup nyentrik dengan warna hijau yang mencolok jadi bagi teman-teman yang ingin tampil mencolok atau tampil agak berani ya dengan warna hijaunya seri SRPF23K1 ini patut banget untuk dikoleksi melengkapi dari koleksi Street Fighter ya tentunya silahkan bagi yang berminat boleh banget langsung ke website kita di jamtangan.com maupun di aplikasi Matchwatch tunggu apa lagi so langsung aja Seri terakhir dari koleksi Street Fighter ini adalah SRPF24K1 ya. Di jam ini menggambarkan seorang karakter Zangief. Zangief ini digambarkan adalah seorang profesional wrestler ya atau petarung profesional. Dia mengandalkan otot sebagai senjata utamanya ya. Di bagian bezel menggambarkan eh, sabuk dari si Zangief ini. Kemudian di bagian dialnya sendiri dia eh, menggambarkan jurus atau pergerakan dari Si Zangif yang dinamakan Cyclone Pattern. Kemudian di bagian belakangnya sendiri ada jurus khusus ya eh, yang dipunyai oleh Zangif. Namanya adalah Screw Pile di bagian belakangnya. Masih terdapat nomor seri cantik dari 9999 piece di seluruh dunia ya. Artinya jam ini limited edition. silahkan bagi yang berminat dengan koleksi yang terkesan gagah ya, namun mewah karena warnanya gold dari karakter Zangief kode penjualannya sendiri adalah SRPF24K1 langsung aja ya lang ke website kita di jamtangan.com itu tadi untuk seri fenomenal yang baru rilis dari Seiko ya, seri yang banyak ditunggu oleh penggemar Seiko maupun penggemar game Street Fighter jadi langsung aja karena edisi terbatas atau limited edition langsung aja ke website kita di jamtangan.com maupun di aplikasi Matchwatch. Bagi yang berminat langsung aja cus ya. Demikian video kali ini, nantikan video saya berikutnya ya.